Nella Karisma jatuh ke pelukan Dori Harsa Akhirnya hubungan dengan Cak Malik selama ini terungkap Publik tengah dihebohkan dengan kabar pernikahan penyanyi cantik Nella Karisma Selama ini diisukan sudah menjadi istri penabuh kendang bernama Cak Malik Belakangan Nella justru menjalin kedekatan dengan penabuh kendang lainnya Ya, Nella dikabarkan tengah menjalin kedekatan dengan penabuh kendang Didi Kempot, Dori Harsa Dori pun sempat dituding sebagai perebut bini orang karena bermesraan dengan Nela. Namun, Nela membantah tegas soal pernikahannya dengan Cak Malik. Ini justru beredar kabar soal pernikahannya dengan Dori Harsha Baru-baru ini beredar undangan pemberkatan atas nama Nella Karisma dan Dori Harsha Undangan tersebut banyak beredar di media sosial sejak pagi tadi Dalam undangan bertuliskan holy matrimoni tersebut tampak Nella Karisma dan Dori Harsha akan melangsungkan pernikahan Meski begitu, baik Nella maupun Dori belum memberikan konfirmasi langsung soal kabar tersebut akan tetapi, pada unggahan Dori Harsa beberapa waktu lalu tampak ia berpose mesra bersama Nella Karisma Cincin di jari manis mereka pun langsung menjadi sorotan warganet Tau kau dan Nella, menatap matamu pun kuta sanggup, namun jika mulut ini boleh berucap Aku hanya ingin berbisik-bisik ku kok mau tidak, tulis Dori Tak hanya itu, selama ini Nella dan Dori pun tak segan memamerkan kemesraannya Lewat unggahan di Instagram masing-masing, keduanya pun sering membagikan potret kebersamaannya. Bukan hanya saat kerja bersama, namun keduanya juga terlihat sering pergi bersama. Bukan Nella Karisma, ini sosok istri Sajak Malik kendang lagista, sungkan pamer buku nikah Pedangdut Nella Karisma selama ini jadi buah bibir usai kedekatannya dengan Dori Harsa diumbar di sosial media Pasalnya, Nella Karisma selama ini digosipkan telah menjadi istri dari sosok tukang kendang grup musik lagista yang bernama Cak Malik Kabar pernikahan Nala, Karisma, dan Cak Malik sempat menjadi trending pada sekitar tahun 2017. Namun, belakangan kabar tersebut seolah tak terbukti kebenarannya. Pasalnya, dari unggahan akun Facebook yang mengunggah sebuah postingan, nampak sosok Cak Malik tengah bahagia di hari pernikahan. Benar saja, detik-detik Cap Malik mengucap ijab kabul meminang istrinya juga diunggah akun Instagram Melaka Karisma. Dalam video tersebut Cap Malik nampak memelai pria berjas hitam dan sang wanita yang bergaun dan kerudung putih, duduk di hadapan penghulu. Meski mengenakan masker, sosok pengantin pria dengan jelas mengucap nama Yuliana Saputri sebagai calon istri di hadapan penghulu. Keduanya juga tak segan mengamerkan buku nikah, usai resmi jadi suami istri. Mas Gavin terima ya, jaminan lima ratus rupiah saudara Bayar mm -hmm. uh -huh. Uh -huh.